Rina Sino, atau yang lebih dikenal dengan nama Rina Arano. Dia lahir di Tokyo, Jepang, pada tahun 2009 silam. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen. Ayahnya adalah seorang pejabat di sebuah perusahaan farmasi. Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dunia modeling sudah disukainya sejak masih kecil. Saat usia remaja dia semakin menekuni hobinya itu. Sehingga dia mulai berkenalan dengan banyak rumah produksi. Namun Rina masih belum puas dengan dunia modelingnya, sampai suatu saat dia mulai mencoba industri film dewasa Jepang. Lambat laun, semakin banyak film dewasa yang dibintanginya, sehingga namanya cukup dikenal di industri film dewasa Jepang, bahkan sampai luar Jepang. Menurut media setempat, untuk sekali pemotretan dengan tanpa busana, Rina Arano mendapat bayaran sebesar 100 ribu yen, atau sekitar 11 juta rupiah. Namun, Karirnya yang sedang melambung tersebut harus berhenti, setelah wanita berusia 23 tahun tersebut ditemukan tewas pada tanggal 14 Juni tahun 2022, di pinggir hutan Ibaraki, Jepang, dalam keadaan tanpa busana dan terikat di sebuah pohon. Kronologi kematiannya, bermula ketika ia pamit kepada orang tuanya untuk pergi menemui seorang teman prianya, tanpa rasa curiga, orang tuanya pun mengizinkannya, namun setelah beberapa hari, Arano tak kunjung pulang ke rumah. Atas dasar itu akhirnya orang tuanya pun melaporkan kasus menghilangnya Arano kepada pihak kepolisian Jepang Polisi menemukan rekaman CCTV stasiun prefektur Ibaraki Di mana Rina terlihat masuk ke mobil dengan seorang pria Dan Rina terakhir kali terlihat hidup pada tanggal 5 Juni tahun 2022 Bersama seorang pria misterius Pria itu kemudian diidentifikasi bernama Hiroyuki sampai Berusia 33 tahun Polisi kemudian menangkap Sampei Atas dugaan penculikan, dalam sebuah pernyataan, Hiroyuki mengatakan bahwa dirinya menurunkan Arano di toko terdekat. Penyelidik menduga keduanya bertemu di stasiun Mito di Prefektur Ibaraki, setelah keduanya saling menghubungi melalui pesan pribadi di Twitter, dengan teks yang ditemukan di smartphone Sampai, setelah menjemput Arano di stasiun, Sampai pergi ke villanya di Hitachiota. Kamera perekam yang dipasang di mobil Sampai merekam sebuah mobil yang melaju di sepanjang jalan hutan. Yang tampaknya berada di dekat tempat mayat Arano ditemukan Itulah kisah tewasnya Rina Arano Model sekaligus bintang film dewasa Yang meninggal dengan cara yang sungguh tragis